teman-teman, selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran selamat datang juga di Pena Bangsa, semoga teman-teman bisa belajar banyak hal lewat Puket Pena Bangsa 2020 walau pelaksanaannya dilakukan secara online selamat bergabung bersama kami mahasiswa yang peduli anak bangsa